Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita juga mendapatkan judukan kembali dari Papa Bi dan Bang Haris Riza Masya Allah banget para sahabat Makin keren, makin luar biasa pokoknya buat Papa Bilar Mudah-mudahan segala urusannya selalu dimudahkan Amin Masya Allah kembali menambah koleganya Kembali membuat kagum dan bangga kita semuanya Doakan yang terbaik untuk Lester family. Semoga cita-cita dan apapun yang diinginkan, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Kemudian juga, bersahabat, kita lihat selanjutnya. Kali ini ada hostingnya dari langit music. Pilih dua lagu untuk nemenin weekend kamu. Kita lihat, bersahabat, beberapa lagu. Dari nomor 1 sampai 6, itu ada lagu... Bawa aku ke penghulu, bunda lesti ke Ciora. Nomor keenam, masya Allah. Salah satu dia ya, pilihan ada lagu lesti dengan judul Bawa aku ke penghulu. Kita lihat perzabat kalimat caption yang ditulis langsung oleh langit musik. Happy weekend, sobat langit musik. Buat nemenin weekend kamu, Jimin udah siapin pilihan lagu buat kamu dengerin kalau cuma boleh pilih dua lagu untuk nemenin weekend kamu mau pilih yang mana nih? katanya itu persahabat kalau oleh saloppers jangan ditanya sehingga pasti memilih lagu bawa aku ke penghulu begitu banyak komentar dengan tentunya menulis kalimat bawa aku ke penghulu Lesti Ciora bentuk dukungan, bentuk support yang luar biasa dari orang-orang yang sangat tulus, mencintai, dan sangat mendukung karya-karya seorang Lesti. Masya Allah, makin bangga. Berikutnya kita lihat juga, ini info penting banget dari MRB Clothing Line. Menginformasikan buat seluruh warga Konoha, perhatian-perhatian. Siapkan saldo kalian minggu depan, ada artikel yang syahdu. Yang pastinya keren dan berkualitas. Ada juga beberapa artikel yang kami produksi lagi karena permintaan warga Konoha. Sekian dan terima kasih. Wow, ini kejutan bersahabat karena minggu depan itu bakal ada sesuatu yang bakal di-up di MRP di clothing line yang belum kebagian kemarin. Siapkan saldo kalian semuanya untuk selalu mensupport, mendukung. Dan pasti bisa memborong produk dari MRB clothing lain. Ini kebahagiaan, ini kabar baik untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat kita mampir ke unggahan Mama Kejora. Masya Allah begitu cantik persahabat Mama Kejora. Luar biasa, aninya Abang L. Ini sepertinya otw kondangan di persahabat ya. Stainlessnya pun Masya Allah makin kesini makin cantik aja di Mama Kejora. Hingga komentar pun dari para fans banyak sekali Di dari akun Fatih Lesti Masya Allah, cantik banget Saya, saya terus Nin, amin Ada juga tanggapan dari Mutiara 6892 Masya Allah, Allah Saya selalu Nin mamah kecorak Masya Allah, bangga persahabat Begitu banyak doa-doa baik Begitu banyak dukungan yang sangat luar biasa Tulusnya dari orang-orang yang sangat benar-benar mencintai Dan dengan support Leslar Family Semoga kita mendapatkan kejutan bahagia Semoga kita mendapatkan judukan vitamin dari keluarga Leslar Terutama keluarga kecil Leslar Family Doakan sayang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dan pastinya kita masih menunggu judukan lain Hingga kabar terbaru di malam hari ini